Sob. ah kita sekarang nih sedang ada di bedengan rencana mau buat klip untuk single yang baru kita tungguin nih saya akan membuat behind the skin persiapan tempatnya keren sekali kita bisa lihat tempatnya keren sekali Sop ini lagi persiapan untuk drone-nya, untuk kameranya, tepatnya keren sekali, mantap tuh. halo sob ah, kita ini mau bikin klip dan rencana launching tanggal 13 belas Maret 10 sobat ini bersama sama my brother saya Abang Ferry ya yeah. <laughs> ini Bang Dimas yeah. kita dari bedengan kita sekali lagi mau arah ke Karangproso saksikan seruan kita ya pasti seru dan asik-asik ini <gay> -nya -nya -nya kita sudah siap dengan perlengkapan canggih dari Bang Ferry Bratondo ini juga Bang Dimas Wih, pasti, nanti tunggu ini launchingnya oke tanggal 13 13 Maret nanti di Digital Platform semuanya di Spotify dan mana-mana nah, kita sekarang lagi perjalanan menuju Karang Ploso, oke Mau lagi nanti. Hihi.